Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudong Kian Kun novelnya. hotelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindung, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Kian Kun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Babak 666. Bintang hebat Majestic Fish. Retak banyak segel kecil dengan cepat menyebar dari tempat di mana Jiang Hao berdiri. Batu-batu hijau di bawah kakinya juga mulai layu satu demi satu pada tingkat yang mengejutkan. Seolah-olah mereka telah lelah oleh berlalunya waktu. Kekuatan terpencil. Itu adalah energi unik dari Aula Desolate dan juga tanda dari murid Aula Desolate. Menjadi salah satu dari empat murid langsung senior dari Aula Desolate. Jiang Hao telah menguasai keterampilan desolasi sampai tingkat ketujuh. Dengan demikian, keganasan seni bela dirinya beberapa kali lebih kuat dari Tong Chuan. Lindong berdiri di atas segel logam hitam. Matanya serius saat dia menatap Jiang Hao di bawah. Dia perlahan-lahan melenturkan lengan naga hijau besarnya sebelum gelombang kekuatan bergelombang dengan cepat menyebar di seluruh anggota tubuhnya. Desolate tablet. Jiang Hao mengangkat kepalanya dan menatap lindung dengan mata dingin. Suara dingin sedingin es keluar dari mulutnya. Segera, cahaya keemasan ditarik dari pedang emas besar di tangannya. Sebelum banyak pola segel perlahan muncul di pedangnya. Namun, fluktuasi pada pedangnya tidak melemah ketika pola segel itu muncul. Sebaliknya, itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Blad pencil. Salah satu seni bela diri yang harus dipelajari oleh para murid dari Aula Desolate. Itu diaktifkan oleh Desolate Force dan memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Lindung sudah mengalaminya ketika ia bertarung dengan Tong Chuan. Namun, dari kelihatannya, jelas bahwa Blade Desolate yang digunakan oleh Jiang Hao bahkan lebih kuat. Swoosh, Jiang Hao tiba-tiba mengambil langkah ke depan ketika Desolate Blade terbentuk. Dia memotong pedangnya ke bawah dan ruang di depannya segera menjadi sangat terdistorsi. Pedang keabu-abuan bersinar langsung menembus ruang dan menelan lindung dengan kecepatan yang menakutkan. Saat pedang abu-abu itu bersinar dengan cepat di mata lindung, ekspresi di mata yang terakhir juga tiba-tiba menjadi tajam. Namun, bahkan ketika dia menghadapi serangan menakutkan oleh Jiang Hao, dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya. Lindung menginjak segel logam dan langsung terbang di depan banyak tatapan tertegun. Flash. Lampu hijau yang cemerlang tiba-tiba meletus di tubuh Lindung saat ia bergegas ke depan. Lampu hijau naik dan samar-samar berubah menjadi sosok naga besar di belakangnya. auranya cukup menakutkan. Sosok naga besar berjongkok di belakang Lindung dan kedua cakarnya erat-erat. Sisik naga di kedua lengan naga hijau itu berkedip-kedip dengan kilau dingin yang sedingin es. Gelombang demi gelombang kekuatan yang menakutkan melonjak di bawah sisik naga sebelum akhirnya menyembur keluar. Lampu hijau, yang berisi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung, turun dari langit. Akhirnya, itu bertubrukan dengan keras terhadap pedang tajam berwarna abu-abu itu. Ledakan, suara mengejutkan menyebar di langit. Mengikuti riak, ada badai seperti fluktuasi energi. Mata Jiang Hao sedikit dingin saat dia melihat cahaya yang tersebar di langit. Ada sedikit kejutan di dalam matanya. Setelah menggunakan desolate force, serangan pedangnya sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan pertahanan dari enam ahli stage Nirvana Yuan. Namun, itu sebenarnya diblokir oleh Lindong. Swoosh, ekspresi terkejut melintas di mata Jiang Hao. Segera, suara angin bergegas-bergegas tiba-tiba bergema di langit. Sosok bersinar keluar dari dalam lampu hijau dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap, itu muncul di ruang di atas Jiang Hao. Cahaya melonjak dari lengan naganya yang hijau. Di bawah sinar dingin yang sedingin es. Sekali lagi kekuatan menakutkan datang lagi. Lindung tidak menggunakan seni bela diri dan serangannya tidak mewah. Namun, setelah diperbesar oleh lengan naganya, serangan destruktif murni menutupi setiap celah. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan. Setelah lengan Lindung berubah menjadi lengan naga hijau, kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menghancurkan 6 tubuh Nirvana Golden Stage, Nirvana Golden Expert. Kekuatan yang luar biasa. Jiang Hao juga merasakan kekuatan yang terkandung dalam kepalan Lindung. Segera, matanya menjadi dingin. Baru saat itu, apakah dia akhirnya menyadari bahwa tubuh fisik Lindung sebenarnya tangguh ini? Desolate net, meskipun serangan lindung liar dan kejam, Jiang Hao jelas bukan individu biasa. Wajahnya menunjukkan senyum dingin sebelum dia tiba-tiba meletakkan kedua telapak tangannya. Seketika, benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dari ujung jarinya. Itu melonjak dengan angin dan berubah menjadi jaring kelabu yang sangat besar. Segera, jaring abu-abu ini langsung menutupi lindung. Bam! Tinju Lindung menabrak jaring yang sangat besar itu. Anehnya, dia tidak bisa mematahkannya dengan pukulannya. Meskipun menggunakan sejumlah besar kekuatan, rasanya seolah-olah dia meninju lumpur. Perasaan tinjunya menabrak kapas menyebabkan Lindung mengerutkan kening. Swoosh! Sementara Lindung meninju jaring kelabu itu. Yang terakhir juga langsung membelitnya. Ini benar-benar menjebak Lindung dengan kecepatan seperti kilat. Orang ini dalam kesulitan besar, tidak mudah untuk melarikan diri setelah terjebak oleh Desolatenet. Selanjutnya, kemungkinan ia akan menjadi bebek yang duduk untuk serangan Jiang Hao. Pang Tong dan dua lainnya mengangkat alis setelah melihat adegan ini. Karena mereka sangat berpengetahuan tentang seni bela diri Desolate Hall. Mereka secara alami menyadari betapa sulitnya untuk berurusan dengan Desolate Net, yang dibuat dari Desolate Force. Saudara Junior Lindong, ini adalah perbedaan antara kamu dan aku. Seringai muncul di wajah Jiang Hao pada saat ini. Tepat, matanya berubah serius saat ki abu-abu berkumpul dengan cepat di tangannya. Jejak anjing laut mulai menyebar di lengannya. Pada saat yang sama, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan. Palem desolate spesial negara bagian emas. Mata Jiang Hao dingin. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun ketika dia membalik telapak tangannya dan melakukan serangan telapak tangan yang sangat sengit. Udara pecah di bawah angin telapak tangan itu, sementara suara dengung yang menusuk telinga juga dipancarkan. Jiang Hao menyerang dengan sangat cepat. Angin telapak tangan baru saja terdengar ketika di saat berikutnya sudah akan mencapai lindung, yang sedang terjebak oleh Desolatenet. Dari tampak momentumnya. Bahkan lindung akan menderita beberapa luka jika dia terkena itu. Setelah berjuang sebentar dalam Desolate Net, lindung juga menyadari betapa sulitnya untuk menghadapinya. Namun, tidak ada kepanikan di matanya. Dia menatap serangan telapak tangan sengit dari Jiang Hao sebelum segera menghirup udara dalam. Sit Desolate seukuran kepalan tangan dalam, dan tiannya mulai bergetar dengan intens. Gelombang demi gelombang Desolate Force mengikuti medianinya dan menyembur keluar. The Desolate Force melonjak. Setelah itu, semua orang melihat Lindung sekali lagi mengangkat lengan naga hijau ganasnya. Namun, kali ini, lampu hijau di atasnya anehnya menghilang. Jejak pola mulai memanjatnya. Apakah itu kekuatan terpencil? Beberapa dari murid langsung itu, yang lebih dekat ke arena, segera menutup mata mereka. Fluktuasi ini juga milik Desolate Force. Sepertinya lindung juga bisa menggunakan Desolate Force. Bagaimana mungkin Tongchuan yang berada agak jauh memiliki ekspresi kaget? Dia jelas ingat bahwa lindung bahkan tidak menyadari apa kekuatan Desolate Lima hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia berhasil menggunakan Desolate Force? Mungkinkah dia benar-benar mempelajarinya dalam lima hari? Wajah Tong Chuan tanpa sadar berkedut sedikit ketika dia memikirkan hal ini. Jika seseorang ingin melepaskan desolate force sampai sejauh itu, setidaknya dia harus membentuk sit desolate. Mungkinkah Lindung telah berhasil membentuk benih desolate selama lima hari ini? Lindung mengabaikan keributan yang tiba-tiba terdengar dari lingkungan sekitar arena. Sementara lengannya secara bertahap ditutupi dengan garis-garis retak. Matanya juga tiba-tiba menjadi dingin. Akhirnya, dia dengan kejam melemparkan pukulan. Ci, angin tinju lindung pertama kali bersentuhan dengan desolatenet yang menjebaknya. Namun, kali ini, perasaan seperti kapas itu tidak muncul. Di bawah curahan kekuatannya yang menakutkan, desolatenet berguncang sebelum akhirnya pecah setelah hanya bertahan sebentar. Angin telapak tangan tajam Jiang Hao tiba pada saat desolatenet runtuh. Itu bertabrakan dengan keras melawan tinju naga abu-abu lindung di depan banyak tatapan yang ada. Ledakan, riak yang mengejutkan dan keras menyapu. Banyak garis retak besar segera muncul di tanah sekitarnya. Sementara batu-batu besar menari-nari liar di langit. Akhirnya, dua sosok ditembak mundur di depan banyak mata yang hadir. Keduanya mundur lebih dari selusin langkah sebelum mereka terhuyung dan menstabilkan diri. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar bisa unggul di atas tabrakan sederhana ini. Suasana di arena agak sunyi. Semua orang terdiam saat mereka menatap bentrokan yang luar biasa menakutkan ini. Cukup banyak orang menghirup udara dingin ketika kedua orang ini dipaksa kembali. Bahkan Pang Tong dan yang lainnya mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Jelas. Mereka tidak menyangka bahwa lindung benar-benar bisa bertarung secara merata dengan Jiang Hao. Meskipun Jiang Hao belum menggunakan serangan terkuatnya, penguasaan Yuan Power-nya telah melampaui Lindung oleh dua tahap. Duduk di kursi batu mereka, Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kerlipan aneh di mata mereka ketika mereka melihat adegan ini. Juara 100 perang kekaisaran benar-benar mengharumkan namanya. Wajah Jiang Hao saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius. Mungkin dia mungkin telah meremehkan Lindung di awal pertarungan, namun sekarang. Jiang Hao pasti melihat yang terakhir sebagai lawan yang layak. Lindung melengkungkan bibirnya. Dia mengepalkan tangannya sementara lampu hijau berkedip di lengannya. Ketika dia mencoba untuk menghilangkan sensasi mati rasa di lengannya. Selama bentrokan sebelumnya. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat yang diolah dari Green Heaven Materialist Dragon Scale, Dia pasti akan terluka. Jika kamu bisa menerima seranganku berikutnya. Aku akan menerima kenaikan pangkatmu sebagai murid langsung senior. Ekspresi Jiang Hao serius. Dia mengambil langkah maju dan kedua tangannya perlahan membentuk segel yang agak tidak biasa. Cahaya keabu-abuan meletus dari dalam tubuhnya. Potongan-potongan itu seperti bintang yang sedang naik daun. Bintang besar Majestic Fish. Setelah melihat segel tangannya, kelompok Tong dan bahkan Chen Zhen dan Wu Dao, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Jelas. Mereka mengenali seni bela diri yang akan digunakan Jiang Hao. Salah satu dari empat seni bela diri yang hebat ya. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat seni bela diri pada empat tablet batu dan dia secara alami mengenali segel tangan Jiang Hao. Segera, ekspresi serius muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan jari panjangnya dan dengan lembut menyentuh titik di antara alisnya. Cahaya keabu-abuan yang aneh mulai berkedip di tempat itu. Chen Zhen dan Wu Dao di kursi batu awalnya terkejut ketika mereka melihat aksinya. Segera. Seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Seorang yang tidak percaya melonjak di mata mereka. Suara yang agak kering dan serak dikeluarkan tanpa sadar dari mulut mereka. Mungkinkah? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.